Ben Pak Pitog, geng. Tinju dibalas tinju. <im Pak Kenapa Pak Aku lebih dari yang botak sampean Hah? Enggak. nih. membara sampai aku mati Aman ada Oke, ya Akai telah tiba Eh, Valentina aja Ben tuh Valentina tuh Aramis, gue gak bisa Valentina gak ada hewan juga Hidup adalah ya, untuk nampak. Menipu sang maut Masih, Masih bagus mah Hidup aja Medik. Aku tidak menyembuhkan rasa sakit, Apa tapi ya? memanfaatkannya. One, one atau one, one tuh siapa yang mau? Betrix tuh, Beatrix. siapa tuh yang mau tuh? Keluang Aku tidak bisa. Ada tuh dia tuh, kasian, biar seneng. Ah, ya. Kita triomit aja udah. Ya, ya, ya, ya. Apa, nah, iya iya iya. Oh, iya, iya. <tis> bagiku ya, ya, kesenangan ya. adalah segalanya Ay, pakai iya, iya. pakei iya, anjir haye ah ya bang iya iya iya jas sekelas apa gue xp vari selena eh jangan bikin pk haye prennya iya bencana langsung bencana ketika kamu melihat kegelapan bencana negara Tepuk indonesia aja bahkan ketika semuanya Gue tahu kalau ini lawannya apa ya Harley Davidson mana nih Pak Oh, nih. oh iya bener tuh ajalah. semua dimensi ada keseimbangan. Aku diciptakan untuk oh. itu. panik panik panik panik panik aku pergi, panik panik panik panik panik panik panik Kita panik panik panik namanya panik panik panik panik panik panik panik panik panik panik jadi suka. Aduh jasuke? Iya, Sasuke, jasuke ini suka. Jagung suara jagung, merdu. Jual. Jual. Oh iya kan ada yang ini tuh. Di meme-meme, kamu tahu betapa bernilainya Goren gorengan pakai One Piece. Harusnya kamu tahu. Eh tadi gua ini Pak. Apa lagi? Eh uh, pas orang nyetim ya kan. Plat nomor SHP anjing. Pas ya? Iya. Anjir. <laughs> pas banget Ay. itu itu bukan plat nomor yang ini Pak. Bukan plat nomor yang apa namanya? Requestan. Bukan empat digit, tiga oh? ini, tiga angka, tiga oh? huruf, oh. tapi hurufnya SHP huruf belakangan iya, gua tiga dunia, ada yang pantas tapi kagak, gua aja banget pikir gua anjing ini martis lagi OP ya, dipik mulu dah. OP sih Eh, main ini ya go, Dinosaurus Barat. Oh Bisa gua Enak ya gitu, sumpah Tapi ga ada heroine ya? Itu ga ada situ ada Disini Langit malam, malam telah game. mengatakan segalanya Beli apa, beli? Yang kayaknya orang susah Beli ya Beli, gua transfer nih gua. Bp gua Mendingan beli pakwi dulu apa Barat dulu ya? Pakwi lah <laughs> <laughs> Pertanyaan yang bodoh <bunuh> ya BKA <laughs> Hehehehe botak, botak biadab ya go Boomer ini. Bonge. Aku tak sangge. Ini akan merasakan kalau Apa itu? Two million Tadi gua udah mau Perdi. Tadi gua udah mau pick up sih, gua ini oh ya gua, oh, iya gua pengen push. Flaner kita enggak ini deh, biasa aja. Lagi enggak on. Si Keseimbangan bayang. harus terus dijaga. Yang tinggi loh. Menangkala budoma. Di situ ada ituin. Hah. Napain si lele? Si lele? Ada ini. banyak sekali di meio. Ya. Jumlahnya tak terhitung. Iya. Hah. Aku ah. melihat peradaban yang bangkit Ih, sakit, dan hancur. Tersyuk. <leng> keinginan hanyalah murimah <memiknahkan>, ha <leng> <Mereka. leng> <leng> Anjay jago-cok aku melihat sulamnya kehidupan. Malu mana? bukan aku yang itu mencari kebenaran. aku kebenaran. sulit untuk memahami keseimbangan. si berhentilah. Berusaha. Ini tidak bisa oh, dihindari. Hmm. Dia di dia udah di situ. Tuh. Dia di dapat gak? Dia sprint ya. hai, kita ya, Gua ada ulti. Hmm. yang Baru tiba-tiba wakil. -tiba, oh? dia, Goblok. Mana? Mana Geng, apa itu kaget gua? Ada Lord Geng tiba-tiba ping. Nice on, gila, mantap sekali. Wah, kekerasan tuh, nongpoin gua. Nice on. Aku melihat peradaban yang bangkit dan hancur. Itu ada gitu gitu? Hah? ada MPL gitu? udah Adalah musuh alami mereka Langsung free free free Tidak bisa jendela Tutup ego MPL langsung Yang aku pedulikan Adalah apa yang harus aku lakukan? Mortisnya ngigo anjing Mat manja XPS Aku tidak mencari Saka, kebenaran ya, ya, ya, ya, ya. Aku lah kebenaran Para penakit kita akan mati Ada banyak Jumlahnya terhitung Ini juga Dinosaurus, Pak Banget, iya Kan Dinosaurus, Ini t <diary> oh, tapi... Nice, ULTI, ULTI Nice mm. lupus, lupus, lu, One-one-nya jago Ocean, one -one Kena gua. Kena itu? Ya. Rame dia, rame Ayo, She's kita rame. OTW <Zent tiles> Iya oh, Ya yeah. yeah. yeah. yeah, si one -one mati udah diselamatin ah, di kemit. Kamu kamu sulit untuk memahami keseimbangan Matiisi menang lain berusaha menang lain itu menang anjing Aku melihat surangnya kehidupan oh, shit, oh, <tut> lari cepet cepat <tut> ah body <tut> tembak harus terus kena itu Mortel <tut> <tut> Lord Lord eh Lord Turtle <tut> mati ya keinginanku hanyalah memusnahkan mereka ion <skrari> kekuatan yang hebat <muntur> Atir. mati lu ya, kenapa ya? Macam ini lama kalau mau pun. Jadi jalan untuk Gila, mampus lu. <laughs> Udah selau, tambah selau. Masih tunggu aja. dia Ada banyak sekali dimensi, jumlahnya tak terhitung. Kamu ngapain diem aja situ, Samsul? Yang aku pedulikan. Adalah apa yang harus aku lakukan? Ayo mah, eh sini Nih, buff birunya ini BUSER! HAHAHAHA HAHAHAHA Ini juga Ya, sipari. Soribos. Itulah aku yang suka dengan nyampahin korku adalah musuh alami mereka. Ini tidak bisa dihindari. Oh, Para pencipta Aku dikafirin sama Anjing, buset, sama auto dia. mereka. mampus lu, mampus lu, mampus kau, si teman-teman op ini bos, sakit betul yang aku pedulikan adalah apa yang harus aku lakukan. Oh. Kekuatan yang hebat datang dengan tanggung jawab besar. Anjing, musye njet bocah. Bocah orang nak takut-takutin nih, Lord. Oh, dia Lord kagak ini ya? Kagak stun eh kagak pelan juga ya? Lordnya. Aku tidak mencari kebenaran. Tapi sekedar kebenaran. Ah. Ah haklot gua di uti <laughs> lari cepet lagi <laughs> pelawan kesiangan ini orang jago anjir harus kita undang lagi nih guys. suruh untuk memahami keseimbangan Berhentilah berusaha <tuk> <tuk> asa asa karena <tuk> <tuk> <tuk> Aku melihat peradaban yang bangkit dan hancur sama -sama, sama. Dia menang. <tuk> mana jalan. Udah dikejar esme. Ini gua dikejar anjing. Ada banyak. Langlord lord lord, lord, lord guys. Cepet banget ya? Atas, Masa pasif sih, guys? Ah mati gua ketot Yang aku pedulikan adalah apa yang harus aku lakukan Para pemburu akan mati sama sedikit mereka oh, Masih juga Apa dia dorong minya nih <tuh> Keseimbangan harus terus dijaga. Aku melihat suramnya kehidupan. Ambil aja. Aku melihat peradaban yang bangkit dan hancur. Clothnya dia pengen split plus tuh ah gak kena lagi kaya ini mundur aja ya, dan iya yes, si ini mati lagi mati gak tuh sabar ya sabar ya gue iniin cloth nih si ini gak bisa nih dia pusing gue, dead plus aja nih. Gila! Anjing! Pas banget bocah. Kelot! Kelot! Kelot! Kelot! Belakang! Belakang! Eh! Ini dong bandin! Nice! Nice Yon! Mantap! Gila! Gokil! Yo! Gaskin Yon! eh ntar dulu ntar dulu lu, lu lukson aja lukson aja yon lukson bantin langsung aja em bisa nice nice nice udah gue liat Claude coq udah gue liat kok kagak amsyom kita udah ethical Legend 4 hari-hari guys